ainah mana gua Oh, susah sekali itu salah juta. Itu yang, itu yeah. dengan amplop-amplop itu juta Yang itu sudah jemput, antar jemput ya? Iya, buku itu ditampilkan di sini. tiga jengkal, tiga tiga jengkal, tidak ada habisnya. Kalau bisa ambil obat tidur. Hahaha. Mau dikirim kemana ini? <laughs> Nah, <laughs> Saya, suara aku parah kenapa oh, nih tunggu saya iya, nanti kalau saya bilang iya, lah, cuti dia kan iya, iya, iya. katanya cutinya, eh berat satu lagi kakaknya iya iya dia mau dia diterima kerja juga di sana tapi kakaknya bilang jangan kamu jaga orang tua <laughs> jadi di mana sekarang Siapa nama anak bapak? Dia, dia, dia. Dia. Dia. Dia. Benar -benar Nah, karena dia tidak membuku berbiji bukunya menggumpal